10 Alasan Mengapa Orang Cerdas Hanya Memiliki Sedikit Teman Persahabatan mungkin merupakan salah satu ikatan yang paling bermakna di dalam kehidupan manusia. Ikatan tersebut dibangun melalui rasa saling memercayai satu sama lain, memberikan support atau dukungan tanpa pamrih, dan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak peduli apakah kamu memiliki seribu teman di Instagram, Facebook, Twitter atau apapun itu, sejujurnya, berapa banyak dari mereka yang benar-benar dekat denganmu yang selalu kamu ajak untuk berbicara atau pergi nongkrong bersama kamu? Secara umum, orang cerdas tidak memiliki banyak teman. Mereka menyadari betapa pentingnya dikelilingi oleh teman sejati dan mereka sangat menghargai ikatan persahabatan. Ya, semakin cerdas dirimu, maka semakin sedikit teman yang kamu miliki dan inilah alasan-alasan yang bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Nomor satu, kamu mampu melihat ke dalam diri orang lain. Memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata berarti kamu dapat dengan mudah mendeteksi orang-orang yang selalu berusaha keras mencari perhatian agar bisa terkenal dan kamu cenderung menjaga jarak dari individu-individu seperti itu. Kamu menolak untuk terlibat dengan orang-orang yang hanya mementingkan popularitas saja dan merasa bahwa mereka adalah pemanjat sosial yang haus akan ketenaran. Kamu menganggap kalau tipe individu seperti itu tidak pantas kamu jadikan teman dan juga tidak layak atas waktumu. Nomor 2. Kamu memiliki pola pikir yang kuat dan berbeda dari orang lain. Meskipun tindakanmu mungkin jauh berbeda dengan tindakan teman-temanmu, kamu memiliki mindset yang kuat yang memberikanmu kebebasan untuk mengekspresikan pemikiranmu sendiri. Pikiranmu tidak ada batasnya dan kamu selalu memiliki sesuatu yang menarik untuk dikatakan kepada orang lain. Memang, kamu memiliki pola pikir dan juga cara berpikir yang berbeda dari orang lain, tetapi, setiap opini atau komentar negatif yang dilontarkan kepadamu tidak akan membuatmu goyah sama sekali. Nomor 3. Kamu tidak takut ketinggalan. Kamu mencoba untuk mengikuti apa yang sedang dilakukan semua orang, tetapi, kamu tidak menikmati terlibat di dalam pembicaraan yang tidak masuk akal dan tidak ada gunanya sama sekali. Kamu tidak terlalu peduli dengan tren-tren baru yang sedang berlangsung dan kamu juga tidak begitu tertarik pada hal-hal materialistis. Karena kamu merasa cukup puas dan senang dalam menjalankan aktivitasmu sendiri, kamu tidak pernah takut ketinggalan. Nomor 4. Kamu memperhatikan segala sesuatu dengan lebih mendalam dibandingkan orang lain. Kamu menghabiskan sebagian besar waktumu untuk duduk dan mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu postingan yang terlalu berlebihan di media sosial seperti skandal atau gosip yang tidak bermanfaat dan juga perilaku yang tidak sopan membuatmu kecewa dan kehilangan semangat, karena kamu percaya bahwa masih ada banyak sekali hal-hal penting lainnya di hidup ini daripada hal tersebut. Kamu juga sangat rendah hati dan sering menyemangati orang-orang, tetapi, kamu tidak akan menghabiskan waktu dan menaruh kepercayaanmu kepada individu-individu yang tidak pantas mendapatkannya. Nomor 5 Kamu Tidak Suka Terlibat Dalam Drama Segala jenis bentuk drama yang terjadi di dalam sebuah hubungan pertemanan membuatmu jengkel dan juga tidak nyaman. Kamu merasa kalau kamu sudah cukup dipusingkan oleh masalah-masalah yang sedang kamu hadapi dan tidak ingin orang lain semakin menambah beban hidupmu. Setiap orang memiliki hak dan kemampuan untuk memikirkan apa yang mereka inginkan dan karena kamu tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, kamu menolak untuk terlibat di dalam ikatan pertemanan. Nomor 6. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu kepada orang lain. Kamu merupakan individu yang kuat dan mandiri. Seluruh hal-hal kecil disyukuri olehmu dan kamu merasa puas dengan apa yang kamu miliki saat ini. Karena kamu mampu menyemangati dirimu sendiri di masa-masa yang sulit, kamu tidak bergantung kepada orang lain dan merasa tidak perlu untuk membuktikan nilaimu kepada siapapun. Nomor 7. Kamu sangat berhati-hati terhadap orang lain. Kamu sudah memiliki sahabat sejati yang setia menemanimu di saat senang dan susah, jadi, kamu tidak benar-benar merasa perlu untuk mencari teman yang baru. Kamu sangat berhati-hati dan selektif saat membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupmu dan hanya akan menerima seseorang yang benar-benar kompatibel, baik dari segi cara berpikir, kepribadian, serta nilai-nilai yang dipegang. Dan kalau misalnya ada individu yang ingin berteman denganmu, kamu akan mengetes mereka untuk melihat apakah mereka benar-benar peduli denganmu atau jangan-jangan mereka hanya ingin memanfaatkanmu saja. Nomor 8 Orang Lain Menganggapmu Mengintimidasi Meskipun kamu sangat suka menyendiri, kamu merupakan seseorang yang tidak bisa disepelekan sama sekali. Kamu tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran atau menghadapi seseorang secara langsung ketika mereka melakukan kesalahan dan karena alasan inilah, Orang-orang sering melihatmu sebagai ancaman yang mengintimidasi. Tetapi, meskipun demikian, ada beberapa individu yang bisa melihat dan menerima dirimu apa adanya dan orang-orang itulah yang layak atas waktu dan usahamu. Nomor 9 Kamu tidak mudah dimengerti orang lain Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, kebanyakan individu-individu yang jenius merupakan penyendiri dan hanya sedikit saja orang yang dapat memahami serta menerima mereka apa adanya. Begitu juga dengan orang cerdas. Kamu tampaknya hidup di dalam duniamu sendiri dan aktivitas-aktivitas sosial lebih merupakan beban bagimu daripada sesuatu yang menyenangkan. Intinya, semakin kamu berkomunikasi dengan orang lain, semakin kamu merasa lelah dan terkuras energimu. Nomor 10. Kamu fokus mengejar tujuan dan mimpi-mimpimu. Kamu merasa tidak nyaman dalam membagikan impian dan visimu dengan orang-orang yang berpikiran sempit. Kamu selalu bekerja keras dalam mencapai tujuanmu dan tidak suka menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi, segala sesuatu yang bersifat spontan seperti misalnya ajakan yang mendadak, tidak pernah kamu terima sama sekali. Karena hal itulah, orang-orang cenderung berpikir kalau kamu adalah individu yang sangat kaku dan tidak fleksibel. Tetapi, pada kenyataannya, kamu hanya fokus untuk mengejar mimpi-mimpimu. Para peneliti percaya bahwa mungkin ada konflik di antara cara manusia berevolusi dengan kehidupan serba cepat yang kita jalani. Individu yang cerdas lebih mampu untuk beradaptasi dengan kehidupan modern dan tidak terikat dengan kecenderungan evolusioner manusia sehingga mereka tidak terlalu membutuhkan interaksi sosial. Jadi, jika kamu tidak memiliki banyak teman, janganlah putus asa. Mungkin saja, kamu hanyalah seseorang yang sangat cerdas.